kalau di tanaman namanya kutu kebul ya pak? ya yang putih kalau yang putih kutu kebul tapi kalau yang hitam entah kutu apa namanya tapi yang di rambut namanya kutu rambut pak ya kutu rambut ya kan kalau yang di selana kutu apa namanya pak? kutu kurang makan itu <laughs> bukan pak jadi? kutu kotok <laughs> guys, kembali lagi di channel STP Video Sekarang saya lagi di Pertanian Kebetulan saya tadi lewat Melihat mm, Tanaman Sayuran yang Belum saya tahu Nanti saya akan tanya-tanya Pohon apa Dan buah apa Dan jangan lupa ikutin terus Pengeran anak sang waktu Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, okay, mari kita lihat-lihat. Apa ini? Yang nanam pun tak mana. Agis kita kita tengok ke sana terus kayaknya banyak ini. sambil nunggu yang punya, kita tengok-tengok dulu ya nah, ada yang jatuh ini hey. kenapa kok jatuh Tentang orang itu Saya mau tanya-tanya nanti yang bapak tanam ini, ini yang bapak tanam ini tanaman apa ya pak? Kebetulan tadi saya lewat nampak hmm. tanaman ini yang saya tidak ketahui oh, saya, ini. Oh ini labu madu ini. Oh, oh. labu madu katanya. Hmm. Ya. Ini, pak kalau boleh saya tahu ini kayaknya uler yang ada namanya madu madu ini wow. kayak kertas madu ayam madu tapi pak saya di madu kenapa nggak mau nih pak wow. Wow. masa nggak mau daripada diracun kan madu berapa bulan ini pak? Saya lihat udah kering-kering, apa memang kayak gini nih? Ya, sekitar dua bulanan lah. Cuman kalau untuk masa panennya kan nanti nunggu batangnya mati baru bisa dipanen. Jadi tuanya tua maksimal gitu. Mati dulu batangnya ya, baru kalau, bisa dipanen. Hmm, kalau nggak mati nanti dia kayak yang inilah kayak masih hijau ini kan belum tua dia, nah, jadi kurang maksimal. Jadi istilah ngomongnya nanti dagingnya nggak pulen gitu. Oke oke pak. Kita jalan-jalan siapa bisa pak? Oh bisa, ayo. Ini bertani udah berapa tahun nih pak? Wah ya udah lama. Nah, apa udah lebih dari 15 tahun. Apa enggak capek bertanya? Loh, kalau capek nanti ya keluarga mau dikasih makan apa? Gitu, Pak ya? ya iya. <tuh> <tuh> saya itu suka dengan tanaman, tapi saya itu belum bisa nanam nanam seperti ya. Bapak gini belajarlah makanya dari kecil kan nanti kalau udah dewasa atau udah keluarga nanti kan bisa untuk masa depan. Hmm. Selain menanam labu madu nih bapak, menanam apa lagi pak? Hmm. Ya namanya bertani ya banyak lah kayak pare ini kan bekas pare dulu, hmm, cabai. Ya, jadi buktinya nih cabai rawit baru ditanam tapi banyak yang mati nih kena hama atau kena cuaca lah yang jelas nggak tahu gitu Oke, saya kira cuma nanam labu madu ini nggak ya kadang ya timun kadang ya saya-saya yang lain kayak gambas gitu ini kan labu madu pak bangunnya hmm. itu kok ada cabai hmm. apa harus kayak gini? ya enggak. ini sebenarnya namanya tumpang sari gitu pemanfaatan lahan jadi hmm. ini mati ini mulai berkembang kan gitu ini cabai kecil apa cabai besar ya pak? cabai kecil atau cabai rawit nah. ini apa kalau oh, ada putih putihnya? oh itu namanya kutu kebul itu kok Oh, kutu kebul tadi saya lihat di tanaman kacang juga ada kayak gininya iya hama ini kutu kebul cepat ini berantasnya susah ini karena dia di balik daun kalau di tanaman namanya kutu kebul ya pak ya yang putih kalau yang putih kutu kebul tapi kalau yang hitam entah kutu apa namanya tapi yang di rambut namanya kutu rambut, Pak. Ya, kutu rambut ya, kan? Kalau yang di celana, kutu apa namanya, Pak? Kutu kurang makan itu. Duk, kan, Pak? Jadi? Jadi... Kutu koto. <tuh> gak pernah tahu namanya. Kalau Bapak nggak tahu. di sini. kebetulan Pak, saya mau tanya-tanya. Tanya apa? Perkenalkan dulu Pak, nama saya Pangeran, anak sang waktu Anak siapa? Anak Pak Kandar. Tinggalnya di mana? Di jalur tiga Oh. Mau tanya apa? Bagaimana perkembangan pertanian di sini, Pak? Alhamdulillah. Perkembangan petani semakin maju, dan petaninya pada semangat. Mudah-mudahan bisa untuk menambah daripada ekonomi masyarakat. Apa aja, Pak, yang ditanam di daerah pertanian ini? Beragam jenis: ada jagung, ada labu madu, ada kacang panjang, ada cabai, timun. timun juga ubi. Jadi harapan bapak ke depan untuk petani-petani di sini apa, pak? Harapannya petani ini eh, semangat selalu, sehat selalu, dan bisa menambah pendapatan untuk ekonomi masyarakat yang lebih maju dan mandiri. Oke, pak. Terima kasih atas penjelasannya. Saya mau pulang dulu. Oh ya. Cukup sekian kegiatan saya hari ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di like, comment dan subscribe Dan dadah